sebuah laut kesayangan kopi dangdut semuanya nyanyi kopi dangdut. Kamu lupa tentang lupa kamu, iya. Aku tidak akan melupakan. Iya, kalau kangen ketemu ya aku iya <laughs> bagai ciuman yang pertama tetap jatuhku saat kaniku dirama takkan terlena oleh bersama alunan Asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Asyik yang tu seakan ikut irama. Karena terlena oleh suasana alunan kopi. Yang membesarkan ikut diramah Karena berlengah, orang disona, aminan, aminan